라이즈 브랜드 짱 Sampai dulu di siap buat lupan Semua siap buat lupan Ready, man? One, two, one Oke, okay. uh, good people semua, sayang sekali ini lagu terakhir dari kita. Ya, yeah. <laughs> ya, yeah. senang banget bisa ada di sini. Mudah-mudahan sukses selalu buat semuanya, sehat selalu yang paling penting. Oh ya, yeah. kita lanjut, tapi kita lanjut tinggal satu ref terakhir, oke? Okay? Siapa yang masih punya tenaga? Untuk nyanyi sama-sama. Oke okay, teman-teman, ini, ini momen langka. Oke okay, semua good people berkumpul di sini di pinggir pantai jam segini ini momen langka. Oke, okay? jadi kita bikin sesuatu yang bisa dikenang. Kita bikin tepuk tangan paling keras yang pernah ada di pinggir pantai. Semua bisa? Semua tangan di atas go! Semua, semua kita bikin tepuk tangan paling keras.